nya panining musala daerahmu sing kaya kuwi jenenge sopolur, tek anake ra pareng ditirungi Assalamualaikum kayak gini sah enggak sih salat ya? Ini masalah Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat puasanya lancar terus ini bentar lagi udah mau buka ya Persiapan mau buka Saatnya kita mereaction Apalagi kalau bukan reaction ya dengan sabar nih, yuk langsung aja Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi Kalian tinggal klik langsung meluncur ke profile gue Langsung aja ya Reaction Gue dapat bahannya dari Instagram ya guys ya Ini Instagram gue Kalian boleh banget nih di follow biar gue jadi selebgram Biar followers gue jadi 1 miliar gitu Biar centang biru ya Ini bukan The Jack, centang biru maksudnya <laughs> Oke ini udah ada beberapa yang sudah gue tandain Kita enaknya mulai dari mana nih Css, Dari atas dulu kali ya Bentar, Nyalain dulu musiknya Waduh ngerti sekali nih saya nih bahasanya nih Take your friend who has done this Inilah ya kenapa Kita tuh Kalau sholat di samping teman kita semua itu lebih baik kalian menghindar nih Lebih baik kalian cari saf di depan atau Di samping di mana yang deket Eh yang jauh dari teman kalian ya Karena hal-hal yang sebenarnya nggak lucu aja tuh bisa jadi lucu Karena kita di sekitar teman-teman kita gitu Contohnya ini temannya salah nih Yang lain langsung langsung tahan ketawa cok, lihat deh <tuk> iya salah hmm. Hah? <tuk> <tuk> itulah kenapa kalau kita sholat sebisa mungkin jangan di samping-samping teman kalian kalau bisa jauh-jauh deh kalau bisa menjauh-menjauh tolong banget ini mah astagfirullah <tuk> dislike button dislike button. next next kali ini kita reactionnya temanya ramadan ya. Waduh ini apa nih? Yang pakai baju hijau. Kenapa nih? Di dalam satu masjid ini kayaknya di pesantren ya kayaknya ya. Dia malah main gini kirian cok Dia walau main gituan. Ini kayaknya tuh lagi. Kalau di pesantren tuh biasanya belajar malam gitu-gitu kayaknya sih ya di masjid. ada yang rekam langsung panik pantesan gue ngerti nih kenapa pakai yang pakai baju hijau <guluh> dia tiarap cok tiba-tiba cok kenapa harus tiarap <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> langsung tutup muka lagi malah ngepron Ayo lo, santri-santri ini, santri nih, kayaknya di pesantren. Bahagianya mereka tuh sederhana ya, gaya tanpa yang namanya HP. Bahagianya mereka sederhana, bukan bahagianya mereka sederhana. Memang nggak boleh bawa HP. <laughs> Kalau boleh, mereka main HP. Gimana sih? Oke, okay, next ada apa nih? Bagus banget jawabannya jika kita bisa pahami Kenapa kita lapar di siang hari di bulan Ramadan Pertanyaan, kenapa kita lapar di siang hari di bulan Ramadan Saya tidak akan menjawab pertanyaannya Tapi mungkin saudara saya dari negeri seberang yang akan menjawab Pinong, Ramadan Kau cenduai, kau Mana ngerti kita? Kita mana ngerti sih, bang? Tolonglah, tolonglah, Iya, <laughs> yeah, mungkin ini isinya bagus banget. Iya, yeah, tapi kita nggak ngerti bahasa Thailand, Eh. Rong pendahul, ada. Ini bukan ngetawain dia, ini memang di kuping tuh bahasanya dia tuh kayak lucu banget gitu. Bukan ngetawain konten yang enggak, ya, memang lucu aja nih bahasanya. Alhamdulillah. Setelah mendengarkannya, saya jadi nggak lapar di siang hari lagi. Singaruh, garuh, garuh, garuh. Makasih, Bang. Ngamlay ngamlay, sucat plat bool. Apalah. Tolong, tolong next, next. Ah, ini kayaknya bagus banget nih. Masya Allah kucing cuma mau nyium imamnya. إِنْ تَرَوْا إِلَّا تَقَصُّرُونَ إِنْ Gokil, keren banget ya suaranya bagus. Jadi Imam, kucing aja tuh sampai kalau bisa dibilang ngofens fans kali ya kucingnya ya. Dan yang paling lebih kerennya lagi dia tetap fokus gitu. Dia tahu ada kucing di sini dia lu lus Dia biarin aja tuh naik naik ke punggungnya. atau so, dia percaya kayaknya kucing ini nggak akan ganggu dia gitu. Tapi ada satu yang nyolong banget nih. Nyolong fokus banget. Bapak-bapak ini kucingnya naik dia nengok, Nggak fokus salatnya, Cok. Lihat nih ya. Tuh, nengok dia. Matanya nengok. Nggak fokus dia. Loh, loh, loh, loh, loh banget, loh banget. Kucing adalah binatang kesayangan Nabi Muhammad next apalagi nih lah hmm Wong plus 62 Kijan apa nih bahasa mana nih Bangsat Bangsat kan lu lagi sholat Kenapa inilah orang Indonesia inilah orang Indonesia lagi sholat dia sempet-sempetnya ngedepo gitu ya main selot begitu hp ditaruh gini tuh. Kan otomatis dia nengok ke bawah kan kelihatan ya. Memang aneh orang-orang ini tuh. Nemen. Yang penting gue spin. <laughs> Entah apa orang ini ya aneh banget. Kandani kok ngeyel jajalen all in untuk semesta next. <tuh -tuh. Ini apa nih? musala daerahmu daerah koyo jenenge. Sopo lur? Dek anaknya, anaknya, anaknya, Kayak gini sah anaknya, anaknya, anaknya, Ini Masalahnya ini bukan anak-anak gitu. Ini anaknya, anak anaknya, anaknya, anaknya, udah tebel banget. Rambutnya udah anaknya, anaknya, anaknya, anaknya, anaknya, anaknya, pakai anaknya, anaknya, anaknya, anaknya, anaknya, anaknya, anaknya, bisa gitu kepikiran gini direkam lagi tolonglah ya, ini tidak boleh ditiru ya tidak baik teman-temanku tolong jangan dikasih celah untuk orang-orang kayak gini ya merusak tuh pekok masafirul berkara syariat jangan buat percandaan tuh dengerin tuh. dengerin tuh ngerin pada tua juga besok udah bau tanah aku jadi kesel tambah tuwo tambah jancok Westwo jembutan isi <laughs> Oke sekian video reaction kita kali ini mana menurut kalian yang enggak banget mana menurut kalian yang paling lucu mana yang ah, ini biasa aja bang. coba tulis di kolom komentar jangan lupa di like comment subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian semua terhibur. Gue Raffiast dicabut cuaks.